berada di Jalan Tulung, Rejo, Limong, Madiun. Stasiun Babatan atau BBD adalah salah satu stasiun kereta api kelas 3 atau kecil termasuk dalam daerah Operasi delapan. Madi. berada pada ketinggian 63 meter masih bersama Bunda Frid mobil yang sudah discontinue tahun 2015 aman dipakai. Tepat di sisi barat daya bangunan lama stasiun ini terdapat pelintasan sebidang yang terletak di tengah emplasemen stasiun seperti stasiun gedangan stasiun silami dan lemah abang supaya rangkaian kereta api yang berhenti di stasiun yang tidak menutupi perlintasan tersebut maka emplasmen stasiun diperpanjang sekaligus digeser ke arah timur. Pada saat pembangunan jalur ganda, pengoperasian stasiun dipindahkan ke bangunan baru berukuran lebih besar yang terletak di sisi tenggara jalur rel. Bangunan lama yang sekarang sudah tidak dipakai. Bangunan lama peninggalan Satpol Wagon zaman Belanda tetap dipertahankan meskipun tidak digunakan selain itu sistem persinyalan diubah dari sistem mekanik menjadi sistem elektronik berdasarkan buku jarak singkat yang dikeluarkan oleh DKA (Kesehatan Kereta Api) pada tahun 1950, pemberhentian ini atau stasiun ini pernah ditetapkan sebagai pemberhentian tidak dilayani. Namun pemberhentian ini kemudian digolongkan sebagai stasiun berdasarkan buku jarak untuk angkutan barang Jawa dan Madura tahun 1982 oleh PJKA. Seiring dengan pengoperasian jalur ganda per tahun 2019, tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun ini. Stasiun ini hanya melayani penyusulan antar kereta api. Stasiun ini merupakan stasiun paling barat di Kabupaten Madiun. Jumlah jalurnya ada 4. Ini nampak perlintasan bidang ini yang sebelumnya terletak di emplasemen seperti stasiun Cilami, Lemahabang, dan stasiun Gedangan. Namun akhirnya terus digeser atau dipindah. jalur ada empat, jalur dua dan tiga sepur lurus, pada awalnya stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api, dengan satu jalur merupakan sepur lurus. Setelah Jalur Ganda menuju Stasiun Nganjuk beroperasi per 30 April 2019, kemudian menuju Stasiun Geneng per 16 Oktober 2019, jumlah jalur bertambah menjadi 4 Satu jalur lama berubah menjadi jalur 3, sebagai sepur lurus arah Madiun jalur dua dijadikan sepur lurus arah Kertosono jalur tiga yang lama diubah menjadi jalur satu dan jalur empat ditambah tempat sebelah timur laut sebagai sepur pilok baru Jalur yang menjadi bagian lalu lintas Surabaya-Solo ini merupakan proyek strategis nasional. Oleh karena itu, pengoperasinya sangat ditunggu karena memberikan dampak yang positif, yang sangat besar bagi masyarakat dan perekonomian, terutama kelancaran arus transportasi Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Ini tanda palang kereta api akan duduk, akan melintas kereta api dari arah barat atau dari arah masjid. Dirjen perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan jalur ganda Jombang menuju. untuk segmen baron nganjuk mbabatan sepanjang 50,9 km kita menanti melintasnya kereta api masuk berangkat tepat Selain membangun jalur ganda <SILENCIO> pada ruas masjid. stesen perkeretaan yang sudah membangun lima stasiun lima stasiunan 37 jembatan baru juga dibangun 39 unit kukul test juga pekerjaan persi penyalan dan telekomunikasi kelima stasiun baru yang dibangun adalah Stasiun Babat, stasiun barat, bukan stasiun, stasiun barat yang selanjutnya sepertinya diubah menjadi namanya, menjadi Stasiun Magetan, Stasiun Geneng, Stasiun Paron, Stasiun Gedung Galar dan stasiun wali Kuput. untuk stasiun parot sepertinya berubah nama menjadi stasiun ngawi melintas dengan cepat